Halo semuanya, selamat sore. Selamat datang di Auto Art Channel. Oke. Sekarang di samping saya sudah ada Honda Jazz GK5. Sebelum kita lanjut membahas Honda Jazz ini, buat teman-teman untuk subscribe dan aktifkan loncengnya karena subscribe itu gratis. Ya, Jazz ini sudah dimodif dengan sekian banyak yang diganti ya. Untuk lebih jelasnya Mending kita langsung tanya ke ownernya langsung. Oke, langsung aja kita panggil ownernya Honda Jazz ini Halo mas, sehat mas? Sehat mas. alhamdulillah Oke, kenalin dulu Saya Fahri, owner dari Jazz GK5 Hitam ini Oke, langsung aja mas ya? Iya Ini Jazz tahun berapa mas? Ini Jazz 2016 2016, oke Ini dari tampak luar sudah enggak seperti orinya ya? Sudah banyak yang diganti? Kenapa mas lebih memilih jas? Lebih itu mas Modifikasinya Part-partnya lebih gampang dicari Dan lebih gampang lebih ini ya? lebih murah juga Daripada yang lain Lebih mudah untuk dimodif Iya, mesinnya juga bandel Iya, yeah, benar-benar Ini untuk alirannya Apa mas? Aliran yang diambil dari Jazz ini Yaitu Racing Tailook Racing look ya. Yang diganti apa aja nih Mas? Boleh tahu? dari eksterior dulu ya. Ah. Eksterior yang diganti ganti ini cap Kap apa? Kaparbon. Karbon. Kepeler ya. Karbon kar asli guys. Bukan karbon stiker atau yang lain ya. Terus ini juga ganti total ini Mas ya? Total ini jadi satu pakai CS Racing. Keren keren. Untuk headlamp, juga ganti ini? Headlamp ori, tapi ditambah proji satu. Oh gitu, huh. Artinya Satunya, dulunya proji sini aja. Terus, Terus ditambah, ditambah ini, ini ya. ya? Sama demon merah-merah. Oh, iya. Yeah. Yang sebelah nggak ada ini ya? Nggak ada Yang apa? sebelah pakai airscope. Mata bajingan. <laughs> Mata bajingan. <laughs> Nek, dari wong Jawa, foto picek. <laughs> <Dajari. laughs> halo <laughs> in, ini apa nih mas lubang untuk variasi atau gimana? ini cuma buat nutup oh soalnya ini biasanya sini dulunya yang punya damper ini kan dapet bekas dari ah. temen itu dulunya pakai turbo oh Karena ini kan masih standar jadi bolong ya, ya buat cooler jadi dikasih buat pemanis saja dipakai daripada ya. bolong kan apa? Ya. kotoran apa apa masuk kan Busuk, ya sama dikasih lubang ini biar udara tetap masuk. Oh iya iya. Fog lamp untuk fog lamp ini? Fog lamp warna putih LED. Oke lanjut ke bagian samping ya. Sampingnya. Ini juga karbon ya? Juga karbon, ini Kevlar. Karbon. Ini karbon mm. juga? Ya ini juga kabel Kevlar. Full karbon ya mobil ini. Pintu juga karbon. Itu karbon tapi ini cuma tempel mas. Main sistem 3M. Mm -hmm. Tapi pasti pakai ini. Dipepet. Di Biar gak tentu lepas. Ya. Juga ya. gak kena angin. Seat masih orinya ya? Ori itu. Orinya. Ori semua. Oke kita lanjut ke bagian belakang ini, mas. Ini stop lamp masih ori ya yang? Ini. Ori mas ini. Cuma tambah ini biar yang nyala dulu hmm. nyala. Gak nyala. Asli, berarti bawaannya ya. ini nggak oh, nyala ya? Biar model-model hybrid. Oh iya. <laughs> iya. modal beli hybrid mahal, kita tambah ini aja. Di sini ada bagasi juga sudah karbon nih ya. Bagasi karbon ini pakai karbon tempel. 3M. Sa berarti sama kayak yang di pintu ya? Sama samping ya. Ini sistem kuncinya lewat plat. Plat pakai baut ke dalam kunci. Oh biar nggak. Bant bant bantu. <laughs> ya, biar bantu. Untuk apa? Spoiler? Spoiler juga karbon kevlar model spoon untuk ini. Ini sirif ini juga pakai karbon kevlar. Full karbon, guys. Full carbon. <laughs> untuk bumper ini kayaknya nggak 2016 Mas ya? Enggak. Bumper ini ganti yang punyanya facelift 2017 ke atas. Soalnya 2016 masih yang model kotak. Oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah kelihatan lebih muda kalau iya, gini <laughs> oke, kita lanjut ke kaki-kaki mas ya kaki-kaki ya untuk kaki-kaki, ini pakai apa mas, peleknya? pelek pakai <coughs> RP01 made in Japan asli ini guys, bukan TW ya <laughs> asli, ini ring 15 ya? ring 15 banyak pakai apa mas? banyak pakai ATRK ukuran 225 per 50 x 15 ET nya berapa? ET ini pakai lebar 7 ET nya 35 jadi bisa miti bisa ambil mitinya rata fender fitment pas ya? pas ya rata fender jadi kalau dilihat tuh enak nggak, <laughs> nggak terlalu keluar gak terlalu, nggak terlalu masuk dalam ya yang bagian depan? bagian depan sini bagian depan velg sama ya? sama bagian depan Lebarnya juga sama? Lebarnya ini lebar tujuh rata depan belakang uh -huh. Tapi ET depan 42 eh, Oh 42. Et, ET nya berarti ya? Blank, ya Untuk pengereman? Pengereman sudah ganti BBK Pakai hmm. AP Racing ya? AP Racing Diripan dengan XGOSI e atas nama GK5 nya Oh iya iya Ini berapa pot mas ini? Itu 4 pot mas 4 empat pot? Empat potnya. Untuk ban sama ya? Ban sama ban. Terus untuk ini kaki-kaki? Kaki-kaki ini menggunakan suspensi coilover Oh sudah pakai coilover yeah. ya? Keras gak mas untuk arian? Kalau pakai merek ini lumayan enak Lumayan, ya, lumayan masih, enak. masih dibuat daily, bisa daily masih, masih aman Enggak pakai, terlalu ya. yang bampi gitu <laughs> ya. ya? Bisa di setel ya hmm. Keras apa, Bu? Ini fitmentnya keren banget, guys. rata, rata. ini enggak ada satu jari ya. Ini enggak <laughs> tahu nih, dari kelingkingan enggak masuk. Ini <laughs> <laughs> tapi untuk dibuat dari harian ini aman ya, untuk ceper segini. Kalau buat harian masih aman, soalnya ngambilnya dari lebar ban. Oh Di, iya, ini iya. dari lebar ban. Banyak milih yang agak tebel, tebal, ya. bulat, jadi fitment dapat, tinggi juga ngangkat mm -hmm. Jadi kenyamanan juga masih kenyamanan dapat, ya dapat. Oke, okay, kita, kita lanjut ke interior Mas ya. Iya, silahkan Mas Nah, kita sudah ada di interior Honda Jazz ini guys Ini sudah banyak banget yang diganti, terutama ini setirnya Setir pakai apa ini Mas? Kas custom. Oh, custom. custom. ya. Pakai karbon ini ya. karbon. Ya, karbon. Ini juga ada apa ini namanya? Takometer. Takometer. Yeah. Di sana juga ada fungsi semua nanti Mas ya. fungsi yang depan. Oh yang depan Cuma buat pemanis. Oh, oh yang fungsinya ini ya. Ya RPM. Yang ini ada indikator buat detek semua. Oh. Biar, kalau ada apa-apa bisa langsung dilihat ya, dari sini ya. Jadi, ini yang ini nggak difungsikan, langsung pindah ke sini semua. Itu Oke, di sini juga kenop bersalang juga sudah diganti. Ini pakai ya. Mungkin, ya? mungkin ya mungkin karbon. Di sini juga karbon, carbon. kuncinya juga karbon. Ini guys <laughs> tapi kuncinya ini karbon printing. Oh, karbon ya, biar sama. biar senada. senada. Nah, di panel pintu juga sudah karbon di sini ada karbon lagi mobil ini semuanya karbon guys bukan bukan cis kaleng-kaleng ini full karbon untuk joknya ini juga udah ini udah ganti ya jok pakai breed japan model karbon juga karbon juga sama ini apa seat belnya juga bel ini pakai sparko parko. tapi tw oh tw nggak apa, -apa. TW dulu oh iya. nanti, nanti lanjut ke yang ori. Nah, ini apa nih? Mas, kok ada ini yang, yang solid Oh iya, ya, buat <coughs> grafik. Ini mata aplikasi Edgsoft Next. Ini langsung dari handphone dari di handphone ya, kita. Tinggal nyalain. bisa tunggu ketinggalan yang lain. Jadi langsung berubah ya. Berubah ini ikut. Dari setelah sini Oh ini juga ikut, ikut tiga, ya Ikut ya Ini, ini kalau mode standar ya Ini dikeluarin Pak atas tadi pas masnya dateng suaranya kan ya, kayak gini Iya suara gini bisa dikencengin juga ini Yang rambut satu, nah, satu. Ini oh. dua Oh iya iya Ini tiga, tiga. enak ya. Enak banget ini. Ya, buat banyak fungsinya. Buat ecok ini buat slick itu throttle. Jadi minimal gas berapa bisa? Oh. Dimaksimalkan cuma bisa jalan 100 pant metok itu 100 bisa. Berarti ini banyak fungsi ya? Fungsi Nggak ya cuma buat slick, ini. Juga bisa. Hmm. Kita lanjut ke sisi belakang nih. Ini bangku belakang, kan? Sudah tidak ada, Mas. Bangku belakang ini dilepas, Buat ini, narik tali. Oh, buat sebelnya sebel ya, buat dudukan berarti ini cuma bisa buat kencan berdua, guys. Ya, nggak ya, bisa kopong. <laughs> <benar. laughs> Bangkunya cuma dua cuma ini. Dua. Kita yang terakhir ini kayaknya ada yang spesial. Ini mesinnya, cuma, ya. kita lanjut Lumayan, ke ya. mesinnya. Ya, silakan. anteng banget ini karena ini karbon asli langsung disambut dengan engine bay yang sangat keren banget ini mesinnya udah diapain aja mesin masih standar cuma remap oh ini iya, cuma remap cuma ditata biar lebih rapi lebih lagi rapi ya, ya. di sini sudah banyak sekali yang ditambah ke sini termasuk ini apa cover cover engine pakai karbon lagi nih ya. karbon. Pakai open filter Mas ya? Open filter ya. Terus ini apa ini? Kabel-kabelnya. Kabel-kabel ya? cuma buat pemanis <laughs> ini ini sangat pemanis. Ini buat apa ini Mas? Ini juga sama Mas fungsinya buat pemanis. pemanis Biar ya dipungsiin. Biar lep, apa? dilihat tuh lebih, lebih keren gitu. Iya. Yang ini di apa? di riben ripen jdm ada logo honda Log, di sini karbon iya, ya. lagi <laughs> mobil ini full karbon kalau dilihat gini enak banget ya manis gitu loh manis tapi garang <laughs> ini juga ada apa ini strut bar ya ini strut bar strut bar depan yang Dipakai insert cuma di sini apa di lain ada lagi mas? Ini pakai full, full. Ultra racing. Yeah. berarti di belakang ada. Di belakang ada. Yeah. Di bawah. Bawah juga ada. di Bawah. Bawah body. Bawah. Samping sini segitiga, segitiga sini. Terus ini di, dua double. Di ya. sini lagi Ultra ada. Racing. Tapi ini pakai merek beda. Pakai <laughs> Oh beda merek, beda merek. Tapi Yang sudah pakai semua. Pake semua. Pake Ultra. Oh, yang beda cuma ini? Ini sama c belakang Oh, iya yeah. Oh, yang lain satu merek, satu merek pakai Ultra Racing, Ultra Racing. Biri warna biru-biru Biru apa itu? Biar sama kayak sama ini ya? ya? Berarti ini mobil udah rigid banget ya? <laughs> ya, lumayan lah buat daily buat pandangan juga buat nikung nikung udah enggak okay. gini-gini guys <laughs> karena udah ya, penting nggak nikung temen <laughs> <laughs> apalagi nikung dari kiri kaki-kaki <laughs> udah pakai coilover <laughs> ada strut bar sabar, di bawah juga banyak lagi enak banget pasti ini enak buat apa buat jalan body rollnya udah enggak Limbung lagi nah, pasti pakai ya. coilover. <laughs> Ini untuk knalpot gimana? Sudah full system? Kenapa tak full system, Mas? Full system. Tapi beda. Yang depan pakai custom sampai bolt on. pakai? muffler pakai kaki motor Jepang. Untuk resonya? Reson jadi satu. Jadi, jadi satu custom sama custom itu dari DP FP sama center pipe itu jadi tinggi, jadi oh. lebih gede, mm -hmm. pakai dua dim soalnya orinya pakai satu dim setengah jadi naik jadi Dinaikin dua dim? jadi dua dim pakai stainless jadi lebih keluar suara. boleh dicoba coba suara. Iya. mungkin segitu aja review singkat ces gk5 terima kasih banyak mas Fari ya, ya. sehat selalu sukses terus amin, amin. ya oke okay. oke okay guys mungkin cuma segitu aja untuk review singkat benda ces gk5 ini tetap pantengin terus auto art channel jangan lupa subscribe like comment dan share dan satu lagi aktifin loncengnya biar kalian selalu dapat notif kalau kita upload video-video baru lagi oke terima kasih sampai jumpa